الله محمد صلى الله عليه وسلم Wa الأمور محدثاته وكل Wa محدث بدأ وكل دلال, وكل في النار Ikhwan في الله الله جميعا. Atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan marilah pula kita, ia memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Ia. Jika kan daiman Kata beliau apabila orang hamba terus menerus, Ia, bersyukur, kemudian memohon pengampunan kepada subhanahu wa taala maka terus menerus. Kebaikan parahnya akan berlipat ganda, dan kejelekan akan tertolak darinya. Keutamaan ya, seorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istighfar memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rosanya. Iya, aku wa pengampun. Iya, aku Iya, aku maha pengampun. Iya, aku maha pengampun. wa aku maha pengampun. Iya, aku maha pengampun. Iya, bagi siapa yang Iya, wa maha wa Iya, beriman dan beramal sore, kemudian tetap di jalan yang benar. Ikhwani fi warahimakumullah ala. Insya taala. Jadi pembahasan kita di malam ini ya, terkait dengan amalan ibadah salat sunnah yang merupakan sebab. Seorang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sudah dimaklumi bersama dan diharapkan bersama. Ya bahwasanya pastilah dari kidas semua. Iya. Mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. disebutkan dalam hadis Abu Hurairah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'adatu di bari ya yes. saya menyiapkan bagi hambaku, tiba ya sholihin bagi hambaku yang sholeh, ya yes. malainun road." Apa yang tidak terlihat oleh mata. Dan tidak terdengar oleh telinga. Dan tidak. Dan tidak terbetik dalam hati seorang. Itulah sorga. Eh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan amalan-amalan Yang dengannya. hamba akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. antara amanan tersebut. Adalah. Dengan solat sunnah. eh Ya kita mulai pembahasan kita. Pertama tentang pengertian as -salat, as -sunnah. Yeah. Tatawuh, lazimah, -salat, tatawuh, salat sunnah. eh, eh, eh, eh, yang eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh lawan dari sholat wajib. Ya, wa'amma sholatul fardhu, al sholat wajib Ada sholat yang harus wajib untuk dikerjakan. Ini pembahasan pertama. Kemudian pembahasan yang kedua tentang keutamaan sholat sunnah. Ya, dan akan disebutkan bahwa salah satu dari keutamaan sholat sunnah adalah dengannya seorang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Eh, ya. sebab pertama atau keutamaan pertama dari sholat sunnah adalah anha fil jannah bahwasanya sholat sunnah tersebut merupakan sebab ya tingginya derajat kedudukan di surga. Ya. Dalam hadis Rabi'a ibn Ka'b radhiyallahu taala anhu, "Ana nabiyyu sallallahu ala min as Atta tarfa' an nabi sallallahu alaihi ala nafsika sujud. Eh, dalam hadid arabiyah Ibn kaat radiallahu tan nabi sallallahu alaihi menunjukkan menuntungkan kepada sahabat ini. Untuk memperbanyak sujud hingga ya kedudukannya tinggi di sorga, yaitu dia sahabat ini ya bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Paini al-nafs hikabikah sujud, maka bantu aku mewujudkan keinginanmu." Dengan banyak melakukan sujud. Dan banyaknya sujud ini. Ini terwujud ketika seorang. Memperbanyak. sholat sunnah. Semakin seseorang. Memperbanyak sholat sunnah. Maka. Semakin. Dia. Banyak melakukan sujud. Eh. Jadi Nabi SAW. Memerintahkan kepada orang tersebut. Untuk memperbanyak sujud. Dan banyaknya sujud ini. Diperoleh dengan. Banyaknya melakukan. sholat sunnah. Eh. Kemudian. Keutamaan yang kedua dari. as -sholat sunnah. Ya di dalam. As-sohihi An-Nabi Huraira. Allah An-Nabiya. Assalamualaikum warahmatullahi ya dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi bersabda: Allah Subhanahu Wa berfirman, terus menerus hambaku melakukan pendekatan kepadaku bin dengan ya salat sunnah amalan-amalan sunnah hatta hingga saya mencintainya ya maka dengan memperbanyak salat sunnah Merupakan sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga dari keutamaan sholat sunnah, bahwasanya sholat sunnah tersebut merupakan ya, penutup atau menambal kekurangan ya, yang ada pada sholat wajib. Ya, ya karena karena ya seseorang disyariatkan setelah melakukan sholat wajib maka disyariatkan ada sholat sunnah atau sebelum melakukan sholat wajib ada sunnah kubliyah ya dari hadis abi hurairah ya Rasulullah s.a.w. bersabda in awwala ma yuhasibu bil'abdu yawmal kiamati in amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisap dari hamba dari amalannya pada hari kiamat adalah sholatnya. Ini salat yang awal kali dihisap. Jadi hari kemudian. Ya, ya perhatikan. Fain tak min fariyutih, a shiun. Kau Rabb, unzuru, halil abdi min tado'ın. Ya. Jadi awal kali yang dihisap di hari kemudian, di hari kiamat dari amaran seorang hamba adalah apanya solatnya. Apabila ya, ada kekurangan dari solat wajibnya maka Allah subhanahu wa ta'ala berpin unduru Lihatlah kepada hambaku dari salat sunnahnya ya maka dengan salat sunnah tersebut akan menyempurnakan apa yang kurang dari salat wajibnya eh ya. keutamaan besar dari ya, salat sunnah ya kemudian Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh ini yang keempat bahwasanya salat sunnah merupakan sebab ya seorang akan meraih surga Allah Subhanahu eh, Wa Taala." Iya, dalam hadis Muhibbah, "Ana Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kala man salat istnata'ashararaka." Ah, Iaumin walailatin budiyahuh Rasulullah Sallallahu bersabda, Barang siapa yang sholat ada dua belas rakaat, iya yeah. dalam hari semalam, maka apa ketemu keutamannya? Dunia Allah Nabaitum fil Jannah, maka dibangunkan untuknya ya rumah di sorga. Ya keutamaan besar bagi siapa yang ingin dibangunkan rumah di sorga, maka hendaknya dia menjaga 12 rakaat sunnah hari semalam eh ada memasukkan ilmuan kan suara Allah di dalam hadis yang lain dari ummu habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafad ala 40 qabladh dhuhri wa 40 ba'daha harramallahu ala annari nah, barang siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelahnya. Ya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka bagi orang tersebut. Kalau haram neraka baginya maka. Apa keharusannya? Ya. Dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadi surga yang disebutkan di awal pertemuan? Ya. Dalam hadis Abu Hurairah. Bahasanya, Ya Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ad-daktul ibadiyah Saya menyiapkan bagi hamba yang sore. Ma ra'at. Apa yang tidak dilihat oleh mata. Kemudian tidak terdengar oleh telinga dan tidak terbetik dalam hati seorang. Itulah surga Ya. Eh ajamas sekalian yang mulia subhanahu wa taala ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga kita akan sebutkan ya asyarah dari hadis ini bahwasanya siapa yang menjaga ya 12 rakaat sehari semalam maka akan dibangunkan surga oleh Allah subhanahu wa taala di hari kemudian. Sekarang kita lihat apa 12 rakaat tersebut ya Sholat mana yang dimaksud dengan dua rakaat tersebut? Apa faedahnya kita mengetahui dua belas rakaat tersebut anugerah apa? Ya supaya kita bisa melaksanakan yang dua belas rakaat tersebut. Walaupun sunnah tapi lihat bagaimana keutamannya. Apa keutamannya dua belas rakaat tersebut? Ya ingin surga kan? Ya. Yeah. Ajama sekalian dimulakan Rasulullah S.W.T. Permatikan permasalahan selanjutnya. At-tanaffu bihintain asyararka'ah il-yawmi walaylat. Ya. Yeah. Melaksanakan sholat sunnah 12 raka'at hari semalam. Ya. Yeah. Istahabbal fukuhah ayatanaffal al-muslimu bihintai asyararka'ah il-yawmi walaylat hi. Ya yang menganggap mustahab sunnah bagi seorang muslim, ya muslim, berarti kalau muslimah tidak masuk, ya um ya muslim dan muslimah. Kalau muslim, panjama lama muslim, ah kalau muslimah yang di belakang itu tuh, ya. ya jadi sunnah untuk sholat ini salat sunnah 12 rakaat hari dalam sehari semalam lima jaya anil Nabi shallallahu alaihi wasallam fi fadli darika ya rasakan apa yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam akan keutamaan menjaga 12 rakaat tersebut ya Waqad ja'an ummi habibah dan telah datang dari ummu habibah Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholla 12 raka'ah fi yawmin wa lailatin abun lahu bihin baytan fil jannah Ya yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam maka pahalanya Dibangunkan untuknya baitun filjanna apa itu baitun rumah bahasa Bugisnya ya yeah. bola toh tapi bukan yang bulat-bulat itu yang dipakai anu kalau hari Sabtu di sini kan bukan yang dipakai di futsal Iya yeah. maksudnya ibunya ala ya Maksudnya dibangunkan baginya kosron istana di torga Ya, kemudian 12 rakaat itu apa yang 12 rakaat itu? Ya. Wal murur bihadir roka'a shalatun nafila. Yang diinginkan dengan 12 rakaat ini adalah shalatun nafila, shalat sunnah. Ya sebagaimana datang dengan tegas dalam sahih Muslim Ana Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: "Apa mina amdi muslim yang shalatilillahi kala yamin, 12 rakaat, tawo'an, tidak wajib, illa bana Allah bai' tanf al jannah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang hamba muslim pun yang dia sholat lillah karena Allah Subhanahu Wa ta. Taala ikhlas karena Allah Subhanahu Wa ta. Taala. Iya, pada ya, setiap harinya 12 rakaat tatawun sunnah. Alairo bukan wajib kecuali Allah Subhanahu akan membangunkan baginya rumah di surga. Iya, dan 12 rakaat ini iya, datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Selain dalam suhi muslim. Iya. Yeah. Berarti 12 rakaat itu yang mana? Arba'an qoblat zuhuri. Empat rakaat sebelum zuhur. Rakaat ini ba'daha. Dua rakaat setelahnya. Warakaat ini ba'dala maghrib. Dan dua rakaat setelah maghrib. Warakaat ini ba'dala isya dan dua rakaat setelah isya waraqaat ini kok belas solatil dan dua rakaat sebelum solat subuh eh kalau ini kok belas solatil apa maknanya dua rakaat sebelum ini yang bagianan ini apa namanya streaming itu siapa namanya Gitu. rakaat uh, Karo kayak ini koplas solatil fajar, ada pajarnya Ah, iya. Hmm. Yeah. Jadi solatul fajar itu salat subuh. Iya. Yeah. Ayo mas, kalian ini melakukan oleh subhanahu wa taala ini dua belas rakaat ini. Yang pertama tadi berapa berapa rakaat sebelum salat duhur? Setelahnya, kemudian ada enggak sebelum asar, iya. Akan nanti kita jelaskan ada juga sholat sunnah, iya. Kemudian ada juga sholat sunnah antara adzan dan komat. Kemudian disebutkan di sini dua rakaat setelah maghrib. Kemudian dua rakaat setelah isya. Kemudian dua rakaat sebelum Subuh. iya jadi 4 2 2 2 2 berapa semua 12 iya siapa namanya nih abu naupal iya 14 eh 4 tambah 2 berapa ya jumlahnya 12 rakaat ya aja mas kalian dimulai karena ta'ala. ya aja mas kalian dimulai karena ta'ala. ya kita akan jelaskan 12 rakaat ini ya yang pertama ya empat rakaat sebelum sholat duhur ya Hadis yang tadi kita bacakan yang menunjukkan bahwa al-Ha tamaydullo aydhan al an as-salat arba'a qabla adh-dhuhr tu'tabaru min as-sunani ar-ratibah muakkadah alladhi iwadduu 'alayha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya empat rakaat sebelum salat dzuhur merupakan sunnah rawatib. Ya. Yeah. Sunnah rawatib yaitu sunnah yang mengikuti salat wajib ya dengan jumlah hitungan rakaat tertentu ya ada yang namanya e, sunnah kubliyah atau sunnah mudhak tidak ditentukan waktunya ya akan nanti kita sebutkan ya misalnya empat rakaat sebelum asar ya, atau, atau dua rakaat sebelum zuhur ini apakah dia termasuk sunnah rawatib atau bukan sunnah biasa Ya. ya. mas. sekalian di belakang Subhanahu wa taala. Iya, pembahasan selanjutnya tentang ya, sunnah rawat al-muttafaq alaihi. Sunnah rawat yang disepakati. Iya. Kalau yang tadi ini disepakati bahwa 12 ini adalah sunnah rawatib yang kuatnya menurut pendapat termasuk. Kemudian yang disepakati. Tadi ini yang sebelum yang dua belas rakaat ini diperselisihkan. tentang empat rakaat sebelum luhur. Apakah dia rawatib atau bukan? Yang kuatnya bahwa dia adalah termasuk rawatib. Ya. Yeah. Sekarang yang disepakati bahwa dia adalah sunnah rawatib. Ya. Yeah. Ittabaqal jumhur ala asrul Ya jumhur. Ya bersepakat bahwasanya al itu ada sepuluh rakaat yang disepakati. Yaitu dua rakaat sebelum aduhur. Kemudian dua rakaat setelah aduhur. Berapa dua tambah dua? Empat. Dua rakaat terlibat adalah maghrib. Dan dua rakaat setelah maghrib. Berapa semuanya? Enam dua rakaat tadi ba'da al-isya dan dua rakaat setelah isya enam tambah dua dua rakaat tadi qobla subuh dan dua rakaat sebelum subuh berapa jumlahnya semua yang disepakati semuanya juga sepakat ya sepuluh rakaat ya wa qad thabata nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yuwaadhib 'ala hadhihi 10 rakaat eh yeah. yeah. Dan telah sabit, telah dari Nabi Wasallam bahwasanya Nabi s.a.w. terus-menerus melakukan melaksanakan ini. Sepuluh rakaat ini. Ya, Wahia sunnah rawatib bila khilaf bina ulama al-qa'ilina bis sunnah rawatib. Dan ini adalah sunnah rawatib yang tidak ada kila perselisihan pendapat di para ulama yang mengatakan bahwasanya sunnah Rawatib. ya yang menunjukkan akan hal tersebut Iya bahwa ini sunnah Rawatib. dari ibnu umar hadisnya bahwasanya yang nabi saw menjaga sepuluh rakyat ini eh aja mas sekalian mulai kesimpulannya ya jadi kesimpulan di pembahasan ini bahwasanya ya di sana ada sunnah yang ikut kepada ya solat fariyoh ya maksudnya ikut apakah sebelumnya atau setelahnya setelah solat wajib ya dan inilah menurut jumhur ahalul ilmi Ya yeah. kemudian Jumhur ini bersepakat bahwasanya ya sepuluh rakaat ini adalah sunnah rawatib dan mereka berselisih selainnya apa tadi sepuluh rakaat ini ya yeah. uh, taufik ya. Yeah. Ya, kalau yang 12 berapa? Ya, kalau ada juga yang mengatakan 14 belas rakaat, bedanya ya sebelumnya dua belas, eh sebelumnya empat rakaat pada duhur dan setelahnya empat rakaat. Tapi empat rakaat setelah duhur tidak termasuk dari rawatim. Yang diperselisikan yang empat ini, yang kuatnya bahwa dia termasuk dari iya terima kasih ayo mas sekalian melaksanakan ya. suara eh salat sunnah sebelum salat duhur ada dua rakaat anda ada empat rakaat ya sekarang pembahasannya ya kalau yang dua rakaat telah kita sebutkan hadisnya hadis hadis ya Ibnu Umar yang disepakati bahwa dia adalah sunnah. Bahwasanya Nabi Shallallahu menjaga sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum azhour, ya kemudian empat rakaat ya sebelum azhour. Ya. Apakah dia sunnah? atau bukan? Ya, ulama fi hadir empat Ya ulama berselisih tentang empat rakaat ini. al yeah. al para ulama akan empat rakaat ini sebelum zuhur. Apakah dia termasuk dari sholat sunnah rawatib yang muakkada yang saat ditekankan atau bukan dari sunnah rawatib? Ya. Yeah sebagian dari mereka berkata bukan dari sunnah ratib. Iya. Ini yang sahih menurut Hanabilah. Iya. Dan juga ada ya, si pendapat dari selain Hanabila. Kenapa bukan rawatib? Alasannya kenapa bukan rawatib? Perhatikan ya sebab Ibnu Umar yang sangat perhatian yang menjaga perhatian dengan ya sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menukilkan tidak menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan ya sholat ini ya dalam hadis disebutkan tadi dua rakaat sebelum tur dan ini Ibnu Umar tidak menyebutkannya. Ya yawalam yadhkur arba'an qabla dhuhri dan ibnu umar tidak menyebutkan empat rakaat sebelum dhuhur. Wa innamadakara ra'akatayn hanya saja beliau ibnu umar menyebutkan 2 rakaat. Ya. Adapun apa yang disebutkan oleh Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallama bahwa engkau kan yusalli arba'an qabla dhuhri, falaiza ziyadah Ala rokaat ini minas sunnah darat iba. Ya. Adapun apa yang disebutkan oleh Amin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. salat sebelum door empat rakaat. Maka ini bukanlah tambahan dari ya dua rakaat sunnah darat tersebut. Ya. Kenapa demikian? Ya. Walaupun disunnahkan untuk ya menambahnya dua rakaat. Tapi bukan rawatib. Yang rawatibnya adalah dua rakaat yang disebutkan di sini. Yeah. Maka sholat sebelum tur empat rakaat. Tapi yang menjadi rawatib adalah dua rakaat. Yeah. Kenapa demikian? Sebab Aisyah yang menyebutkan empat rakaat ini. ya yeah, Aisyah tidak bers banyak bersama dengan Rasulullah s.a.w. dalam sepekan. Iya, yeah. yang A seperti sama dengan Nabi mungkin hanya sehari atau dua hari, iya, yeah. sebagaimana yang telah dipisahkan atau dibagikan waktunya oleh Nabi SAW Alaihi yeah. Wasallam, iya. Maka di atas pendapat ini bahwasanya, iya, yeah. empat rakaat bukan rawati, maka iya, yeah. yang harusnya Kontinu melakukannya nyala dua rakaat dan tidak mengapa ditambah dengan ya dua rakaat lagi. Tapi yang menjadi rawatib adalah berapa dua rakaat. Ini pendapat yang pertama. Ya wadhaba bagu ahli ilmi, la an al-arba'ah kublat dzohri turtab rasulna rawatibah dan sebagian dari ahlul ilmi ya berpendapat bahwasanya empat rakaat sebelum duhur ini ya terhitung sebagai sunnah aratibah dan ini ramadhan hanafiyah dan syafi'iyah dan sebagian dari Hanabillah ya dan juga diantara hanabila adalah ekologi islam ibnu taimiyah ya maka disunnahkan dianjurkan untuk yang menjaga empat rakaat sebelum duhur ini ya telah datang dari Aisyah bahwasanya ia berkata bahwasanya Nabi s.a.w. tidak meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur ya maksudnya tidak meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur ini dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga empat rakaat ini ya dan Nabi menjaganya ini ia melakukannya menunjukkan bahwasanya Ya, yeah. empat rakaat ini adalah sunnah. Ratiba, ya, yeah. perhatikan layaknya. Nabi SAW tidak meninggalkannya, eh, tidak meninggalkan empat rakaat. Maka, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjaga empat rakaat ini. Ya, yeah. dan juga sebagaimana telah disebutkan di awal, awal pertemuan bahwasanya. Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum tur? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan sorga hari kemudian. Ya, bayi tanah jannah. bangunkan rumah di surga Eh, ya. dan inilah pendapat yang sahih, yaitu bahwasanya empat rakaat ini juga termasuk dari sunnah. rawatib terus, bagaimana yang mengatakan bahwasanya? Bukan sunnarawati, ya. Yeah. Yeah. Perhatikan Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan dan tidak meninggalkan. Itu, ya. Yeah. Berapa tadi dua rakaat sebelum Uhuduhur? Ya, yeah. kemudian Aisyah, ya, yeah. kebanyakan dari keadaan Nabi, ya, yeah, mengembutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solatnya empat rakaat sebelum Uhuduhur, maka menggabungkan antara dua haris ini, ya, yeah. ada yang mengatakan dua rakaat dan ada yang mengatakan empat rakaat, ya, yeah. maka dikatakan bahwasannya... Nabi saw di banyak keadaannya beliau sholatnya sebelum ya sholat duhur empat rakaat ya dan terkadang beliau sholatnya dua rakaat ya ini jawabannya jadi kebanyakan dari sholatnya Nabi sebelum duhur berapa rakaat empat rakaat terkadang dua rakaat ya maka Barahada ya maka Ya di atas Perkara ini tadi bahwasanya sunnah rawatib yang rajih adalah 12 rakaat. diantaranya 4 rakaat sebelum dzuhur. Eh. Ada ya. Mas kan di belakang sebaratah. Ya, sebelum kita lanjutkan tentang empat rakaat setelah tuhur. Sekarang kita mulai tadi kan tuhurnya dulu. Habis tuhur apa? Asar. Setelah tuhur kita menjelaskan asar. Ya Sebelum kita lanjutkan ada mungkin sudah pernah didengar. Ya, bahwa empat rakaat ini sebelum tuhur bisa tidak dilakukan empat langsung sekalian bisa ya yeah. perhatikan hal yang justru antara jemaah di l apakah <-tuh> boleh <tuh> yang menggabungkan empat rakaat ini dengan karis salam al jawabul abbasah jemaah bintaslimatin wajidatin indah jumhur dan tidaklah mengapa yang menggabungkan empat rakaat ini dengan sekali syarat menurut jumhur ulama akan tetapi ialah kini lah akan tetapi yang lebih bagusnya antuselir rakaatain rakaatain bintas lima tain akan tetapi lebih bagusnya ya sholatnya dua rakaat dua rakaat dengan berapa salam dua salam ya sebab tidak mungkin dua rakaat dua rakaat kemudian satu, salam. Ya. Ajama sekarang dimulakan sebatara Ya, kemudian disebutkan di sini soal yang kedua. Hal mantarkan nawafirat Ya. Apakah yang meninggalkan sholat sunnah dia berdosa? Yang masuk meninggalkan tidak sholat sunnah. Apakah dia berdosa atau tidak? Tidak. Ya, Allah jawab muntsar kanafilah la yakunu hasiban. Siapa yang meninggal karena tidak melakukan sunnah, maka dia tidak berdosa. Ya, akan tetapi sebagian ulama, sebagian ahli ilmu, yaqulun andahu wa araa tarkin nawaafil fa innahu aahimun dari ahli ilmi mereka mengatakan bahawa siapa yang terus menerus yang meninggalkan salat nafila maka dia berdosa eh. ya dia jawab ulama raka subhanahu wa ta'ala Kita tambahkan satu pembahasan biar selesai sholat duhur. Ya, sholatul arba arka tengba duhur sholat empat rakaat setelah aduhur. Ad ya, istahabal pukha ayusol liaba duhur di rakaat Ya, para pukha ya mengatakan dianjurkan untuk sholat. Ya, setelah sholat duhur empat rakaat. Ya, telah datang dari Ummu Habibah. bahwasanya nabi s.a.w. lau ala Barang siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelahnya, maka keutamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi orang tersebut. Apa rakaat Ya maka barang siapa yang sholat setelah zuhur empat rakaat? Ya, maka dia berhak untuk dijauhkan dari ya, siksaan neraka. Akan tetapi empat rakaat ini bukan dari sunnah rawatib menurut fukaha ahli Iya mereka mengatakan telah dianjurkan untuk ya sholat empat rakaat setelah zuhur. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa ziarah ini tambahan ini. Ya, dua, dua rakaat ini bukan dari sunnah rawatib. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang beliau jaga adalah lakukan adalah dua rakaat setelahnya saja setelah duhur. Ya, maka ya salat Nabi lah duhur rokaatan rawatib. Akan tetapi disunnahkan untuk menambahkannya dua rakaat. Ya, maka setelahnya empat rakaat. Ya, jadi perhatikan masalah sholat Dur Sebelumnya bisa dua rakaat. Bisa juga empat. Kalau setelahnya bisa dua, bisa juga empat. Sebelum Dur yang menjadi sunnah watib. Ya, ada yang tekan dua, dia menganggap Dan benarnya bahwa empat juga masuk. Ya, kalau setelahnya berapa rakaat? Dua. Ya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya, ya kita lanjutkan pembahasan setelah sholat luhur, yaitu sholat asar. Ya subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahiru da'wan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.